cek cek cek cek halo teman teman kembali lagi di channel kanaya official teman teman nah hari ini kita mau mencari teman teman mau mencari apa teman teman pasti kalian pasti tahu teman teman mau mencari apa kita mencari mainan di tempat ini teman teman wow tempatnya sangat bagus teman teman gunungnya sangat tinggi juga teman teman uh, nah Mari teman-teman kita mencari mainan-mainan kotor-kotoran di tempat ini teman-teman let's go nah mana manalah yang mainan ya teman-teman uh, Wow ini teman-teman ah, ada mainan satu teman-teman di sini Wow apa ini ya ah, langsung saja teman-teman kita masukkan ke tempat kita teman-teman wah oh, ini dia teman-teman wow ada tiga teman-teman ore wow apa ini ya di rumput-rumputan teman-teman tersembunyi teman-teman langsung saja teman-teman kita masukin teman-teman ke tempat kita satu persatu teman-teman nah sudah kita masukkan satu wow bagus teman-teman kita masukkan lagi teman-teman ini satu lagi teman-teman. Uh, ah, lanjut teman-teman. Kita cari mainan lagi teman-teman. Nah. gimana ya teman-teman? Apa di sini ada teman-teman? Tidak ada teman-teman. Gimana ya? Di mana ya, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Coba tunjukin kepada aku, teman-teman. Nah. tidak ada juga teman-teman di sini, ya. Mari, teman-teman. Wow, aku melihat sesuatu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Wow, wow! ada tiga teman-teman langsung saja teman-teman kita masukin kita bawa kita masukin ke tempat kita teman-teman wow let's go teman-teman mari kita masukin teman-teman ini dia teman-teman wow bagus sekali teman-teman kita masukin teman-teman nah mari teman-teman kita cari tempat penyuciannya teman-teman. Di mana ya tempat penyuciannya di sini teman-teman? Nah, tunggu sebentar ya teman-teman. Aku mau mencari tempat mainan yang Tempat penyuciannya teman-teman. Halo teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman di tempat penyuciannya teman-teman. Ini dia teman-teman mainan yang tadi teman-teman yang kita dapatkan. Ayo teman-teman Kita lanjut penyucian ya teman-teman Ini apa ya teman-teman seperti bagus sekali nih teman-teman nah, Kita cuci teman-teman Sampai bersih teman-teman Wow Bagus sekali teman-teman Kita taruh teman-teman Lanjut teman-teman sampai bersih ya teman-teman. Wah, ore. Seperti sama yang sebelumnya teman-teman. Bagus. Bagus sekali teman-teman. Ore. Ah. Nah, kita taruh teman-teman. Di sebelahnya teman-teman. Ini -teman. satu lagi teman-teman. Kita cuci. Wow. spiderman teman-teman. Spiderman teman-teman, kita cuci sampai bersih teman-teman. Jangan sampai ada noda-noda kotor-kotoran tersembunyi di Spiderman ya teman-teman. Yes, aku dapat, aku dapat, aku dapat Spiderman teman-teman. Kita taruh teman-teman di samping Kapten Amerika teman-teman. Nah. ini apa teman-teman? Wow. wow. bagus sekali teman-teman. Kita taruh di sampingnya teman-teman. Nah. Ini ada satu lagi nih teman-teman. Wow. Bagus sekali teman-teman. Ah, sudah bersih teman-teman. Jangan lupa di-like, comment, and subscribe teman-teman. Ya, Terima kasih sudah menonton. See you guys. Bye.